Saya baru saja kembali dari melakukan perjalanan ke beberapa kota di Jawa Tengah, Solo, Jogja, Magelang, dan mengunjungi beberapa pusat penjualan bahan jamu, produk-produk jamu di toko, kios, restoran. Salah satu informasi yang saya peroleh adalah bahwa ternyata wedang ubuh minuman khas Yogyakarta menduduki peringkat pertama sebagai minuman terpopuler di antara minuman-minuman tradisional yang lain. Konsumen mengklaimnya sebagai minuman yang membuat mereka merasa lebih sehat, lebih kuat, tidak mudah masuk angin. Itulah yang kemudian mendasari keinginan saya untuk menggali lebih banyak. Apa ini dasar ilmiahnya? Kita simak bersama. Petang U dikenal dari warna. Cairannya yaitu warna merah, merah muda, atau merah lebih gelap tergantung dari suasana asam dari cairan. Karena warna itulah, maka wetang atau minuman ini menjadi populer secara.